Hari ini masih banyak saja orang-orang yang memanfaatkan ketidaktahuan saudara-saudaranya yang masih memanfaatkan kepanikan teman-teman kita yang lain dengan cara menipu. Nah, kami dari channel Youtube Info Pinjal Terbaru juga pengen memberitahukan bahwasannya kami tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel Youtube Info Pinjal Terbaru maka fix itu adalah penipuan. Baik, ya. Pada video kali ini kita pengen ngebahas tentang rasa panik Rasa gelisah dan tak tentu arah Galau dan tak mampu lagi berkonsentrasi Tak mampu lagi mendapatkan prestasi Karena konsentrasi yang hari ini mungkin dibangun dari mulai bangun pagi Sampai nanti mau tidur lagi Hari ini sudah tersita semuanya sudah tergadaikan energinya sudah habis hanya untuk memikirkan aplikasi pinjol nah hari ini siapa yang sudah mengalami masalah seperti ini hari ini banyak dari teman-teman kita itu sedang panik ya. panik buat cari dana talangan atau mungkin panik karena udah ditolak di aplikasi yang lain dengan harapan bisa gali lobang tutup lobang untuk menutupkan masalah yang lama dengan cara membuat masalah yang baru Apa itu gali lobang tutup lobang. pinjam di aplikasi A bayarkan ke aplikasi B nanti pinjam lagi di aplikasi C Nah kapan ini semua berakhir ya kan masing-masing dari kita mungkin sudah merasa lelah Sudah tak kuat dan tak sanggup lagi untuk menghadapi kenyataan bang Karena beberapa aplikasi pinjol ilegal Mungkin sudah melakukan penyebaran data, atau mungkin untuk yang legal OJK sudah setiap hari, setiap menit detik ya kan, menghubungi kita baik melalui via telepon ataupun mungkin via WhatsApp. Nah, pada video kali ini aku pengen mengingatkan kepada kalian, jangan hanya paniknya aja yang digedein, tapi tidak mau berusaha, tidak mau berdoa, dan masih saja terbelenggu dengan... Pemikiran-pemikiran negatif yang memang kalian ciptakan sendiri. Hari ini kalian sepertinya tidak mau berbenah, tidak mau bergerak, dan tidak mau memutuskan untuk berhenti menjadi budak dari semua aplikasi ini. Dan kalian masih tetap membiarkan rasa takut, ya, berkelut dengan pemikiran-pemikiran yang semakin akut akhirnya kita hari ini menjadi takut untuk kalian yang hari ini sedang panik apa yang harus kalian lakukan ketika menghadapi masalah seperti ini hanya satu ya hanya satu tenanglah terlebih dahulu karena ketika kalian mampu bersikap tenang maka kalian akan memiliki waktu untuk berpikir jernih tapi kalau kalian masih tetap gerusak gerusuk sana kemari ya tanya ini itu segala macam tanpa mau menambahi ilmu pengetahuan ya hari ini banyak yang bertanya tanya Bang Kenapa chat gua nggak dibales ya Kenapa ini itu segala macam padahal kita udah banyak nge-share semua informasi terkait tentang pinjol Ayolah sedikit lebih aktif ya kan jangan hanya menunggu beberapa informasi-informasi yang sudah kita beritahukan kepada kalian channel ini udah dibangun lebih dari hampir tiga tahun dan kalian bisa mendapatkan banyak informasi terkait tentang aplikasi pinjol ini. Jadi hari ini rasa panik kalian itu hanya akan merugikan kalian sendiri. Yang padahal ketika kalian nggak usah mikirin permasalahan ini. Ya sebenarnya juga nggak ada masalah. Kalau kalian memang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Untuk semua aplikasi pinjol legal OJK yang sudah terkoneksi ke SLIK B checking. Maka kalian akan blacklist BC King selesai. Dan bagaimana cara menyelesaikannya nanti? Kumpul uang kalian lalu bayarkan semua hutang. Dengan catatan agar tetap merawat nomor tersebut. Kenapa seperti itu bang? Karena itu merupakan salah satu kunci untuk bisa berhasil login kembali di aplikasi pinjolnya. Hanya itu saja dan untuk yang sudah memiliki debt collector lapangan. Kalian tak perlu merasa malu ya ketika hari ini. Fil collector atau mungkin debt collector tersebut berkunjung ke rumah. Mereka juga melakukan tugas mereka. Mereka juga mencari nafkah. Dan kalian silahkan layani mereka dengan baik. Dan berikan jawaban yang memang hari ini benar-benar seperti situasi yang mereka lihat. ya. Dan apabila memang mereka datang dengan baik sopan dan santun kita wajib kooperatif. Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Dengan beberapa catatan-catatan yang harus kalian ketahui. Misalnya ada pihak debt collector yang datang ke rumah itu yang menagih hutang kalian lalu mereka memaksa kalian untuk membayar kepada mereka dengan cara memberikan uang kepada debt collector-nya. Aku pengen mengingatkan dan agar tetap waspada ya. Agar lebih baik ya membayarnya melalui pihak aplikasi saja. Di samping hasilnya akan langsung bisa kelihatan dan kita tidak merasa was-was lagi. Jadi itulah tadi ya kepada kawan-kawan yang mungkin masih memelihara rasa panik itu cobalah kontrol emosi kalian terlebih dahulu supaya kita mampu untuk memilih langkah apa yang harus kita lakukan untuk di kemudian hari teruntuk teman-teman yang mungkin hari ini masih mempertahankan gaya-gaya lubang tutup lubang itu ya menurut aku jangan diteruskan apabila kalian memang belum punya kemampuan untuk melakukan penyicilan ataupun mungkin pembayaran Ya sudah lebih baik bersabar dan jelaskan kepada pihak aplikasinya. Jadi ya di video kali ini aku tuh pengen memberitahukan kepada kawan-kawan yang hari ini sedang panik itu. Jangan hanya paniknya aja yang digede-gedein ya. Tambahilah ilmu pengetahuan ya dengan by data. Misalnya sebenarnya berapa lama sih ya aplikasi pinjol itu boleh menagih kalian maksimum berapa hari. Nah kalian bisa ngecek di video yang sebelumnya. Kita udah ngasih tahu. Nah sebenarnya pihak OJK itu berapa persen sih yang memberikan izin atau merestui pihak pinjol untuk memberikan uh, biaya bunga per hari. Nah kalian bisa cek juga di video yang sebelumnya. Jadi nanti kalian bisa hitung-hitungan. Dan berapa sih ya biaya denda dan bunga yang boleh diberikan kepada debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Kalian juga bisa cek di video yang sebelumnya. Jadi hari ini banyak yang hitung-hitungannya sebenarnya salah. Salahnya di mana ya? Ketika kalian masih mempertahankan untuk membayar biaya-biaya perpanjangan, yaitu memang sih bagus ya. silahkan saja untuk yang masih mampu. Tapi untuk kalian yang membayar biaya perpanjangan tersebut dengan cara gali lubang tutup lubang atau meminjam lagi di aplikasi yang lain, jelas itu tentu salah. Karena ingat ya, setiap aplikasi pinjol yang berhasil kalian gunakan hari ini, pasti akan ada biaya tambahannya. Yang akan membuat pusing kepala kita. Jadi, bertahan saja, kumpulkan uangnya, serius bekerja, serius berdoa. Ya, insya Allah nanti pasti ada jalan keluar terbaik ya atas semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Jangan lagi membiarkan diri kita ini terus menjadi budak dari aplikasi. Dan aku juga pengen mengingatkan ya kepada teman-teman ini agar untuk tidak mengeluarkan uang apapun hari ini. Ya, ya ketika memang kita memang belum benar-benar butuh. Belum benar-benar urgent. Hari ini banyak yang menghabiskan uang atau pay itu. Hanya untuk gaya-kayaan ya. Hanya untuk ganti handphone, upgrade ini itu segala macam. Padahal ya kemampuan kita hari ini memang belum benar-benar sanggup untuk hal itu. Jadi jangan lagi mengeluarkan biaya apapun, uang atau apalah segala macam. Untuk sesuatu yang tidak penting. Termasuk di dalamnya energi. Yang hari ini kalian habiskan hanya untuk menakut-nakuti diri kalian sendiri. Mental kita harus diperbaiki terlebih dahulu, ya, untuk menanggapi masalah seperti ini. Rasa panik itu harusnya diperkecil, jangan diperbesar lagi. Nanti akhirnya imun kita menurun. Akhirnya kita nanti tidak mampu lagi berpikir jernih, tidak lagi mampu berpikir positif, sehingga kita akan terus salah, ya, untuk mengambil langkah solusi apa di kemudian hari. Oke okay, ya jadi udah cukup jelas itu yang namanya rasa panik itu jangan digedein tapi dikecilin Kalau bisa dihilangkan hidup ini berjalan sesuai dengan koridornya Insya Allah pasti ada solusi terbaik ya ketika kita memang mampu berpikir jernih Oke okay, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh